Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sering kita mendengar tentang istilah fana Oh saya sudah fana Fana billah dan lain sebagainya Apa sih fana itu? Fana itu adalah ketika wujud dirimu sudah tiada. Jadi ada sebuah ungkapan dari Tok Kenali itu jangan sampai terlihat adanya diri Nah jika kita mau belajar atau membahas tentang mana maka kita hilangkan semua wujud-wujud ini Melainkan kita hanya melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri jadi intinya segala sesuatu selain Allah itu pada hakikatnya tidak pernah ada Dan dengan kata lain semua itu tidak dapat dikatakan ada sebagai adanya Allah Jadi Allah itu tidak perlu lagi dalil, tidak perlu lagi sesuatu Jadi wujud alam ini adalah wujudnya Allah atau rahasia Allah tanpa Allah Maka alam ini tidak akan mewujud Kita fanakan seperti itu terus. Berkata Abu Hassan Melihat Allah itu Dengan penglihatan basyurah Dan yakin Ini lebih kaya Daripada Memakai sejuta dalil jadi, lebih baik kita katakan bahwa kita tidak akan melihat alam, dan andai kata pun ada juga, maka penglihatan itu atau penglihatan arif billah itu tak ubahnya. Laksana melihat darbu terbang di angkasa yang pada penglihatan ada, namun jika dicari tidak ada atau tidak dapat ditangkap. Itulah pandangan-pandangan para arifilah. Mereka sudah tidak melihat wujud lain lagi, melainkan wujudnya Allah. Makhluk itu tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Dan mewujud dihakimi Allah, hanya Allah yang ada. Dan fana itu ada empat bagian: ada fana kepada afal, kepada asma. Dan zan. jadi keempat bagian itu yaitu fana pada afal. Afal ini perbuatan ya. Jika kita sudah sampai kepada fana maka kita akan merasakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun di alam ini selain daripada afalnya Allah jua. Baik buruk jelek, baik, apapun itu. Tiada lain hanyalah afalnya Allah sebagaimana di dalam Al-Qur'an tidak akan bergerak Sebiji biji atom pun melainkan Kedua fana kepada sifat Kita fanakan kepada sifat Hingga sampai meyakinkan Bahwa tidak ada yang hidup Kecuali Allah Apabila dikatakan Tidak ada yang hidup Pada hakikatnya Kecuali Allah Berarti pula Tidak ada yang berguna Allah itu sendiri Ini masih ada yang mengatakan Masih dualitas Pandang kepada Ya lah hilangnya Semua wujud yang lahir ini Dan semua yang ada dalam pandangan Aina madu halikun Semua ini tidak akan ada yang ada itu Hanyalah Allah itu sendiri. Jadi barangsiapa yang melihat makhluk tidak mempunyai perbuatan kepada mereka. Berhasil, dan barang siapa yang melihat makhluk yang tidak pada hidup pada mereka dan tidak ada hidup pada mereka, maka derajatnya ia akan semakin naik. Dan barang siapa pula melihat makhluk tidak ada pada hakikatnya, maka sampai... maka apabila kita sudah sampai pada tiga perkara ini maka itulah makom fana namanya dan selanjutnya dari fana ini kita akan menuju ke makom bakom Makan semuanya, maka bakolah Allah. Jika kita sudah tidak melihat makhluk lagi yang nyata, maka sampailah kita kepada tujuan ma'rifatullah tersebut. Dan ilmu seperti ini, jika dibeberkan di umum, akan membawa fitnah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa. Diri pribadi dalam Bermakrifatullah Jadi kita tempatkan Namun jadi Allah Semua Allah, tapi kita tidak Boleh berkata Itu Allah, lihat itu Allah Itu Allah akan menjadi fitnah Cukup di dalam hati Cukup kita sadari bahwa Tiada yang berbuat Melainkan Allah, tiada yang tampak Hakikinya melainkan Allah Dan semua ini Adalah kenyataan tapi seperti ini tidak boleh dipergunakan sembarangan kecuali ia sudah majnun majutub semoga kita disampaikan kepada makom fan awal bako dengan melalui tahapan awal tazkiyah mujahadah merukubah kepada subhanahu awal tanah sampai kepada makom fana ini, dan makom fana ini tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa kita panah fana Tapi ini otomatis, jikalau basil roh kita ini sudah bercahaya, sudah terang, maka akan sampai bahwa tiada apapun, melainkan Allah juga yang ada, tidak perlu kita fana-fana kan, tidak perlu dibuat-buat, nanti itu otomatis datang sendiri seperti itu. Amin ya Rabbil Alamin Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh